Ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Ci. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami hari ini akan mengerjakan soal kuis besar kami untuk persiapan kami UTS minggu depan. Biar engkau yang berkati kami, kami bisa mengerjakannya dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman kami di dalam tim kami. Dan hasilnya kami bisa mendapatkan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ya, Amin. Oke, teman-teman, eh, ini tuh yang berdatang baru berenam, eh, berlima, yang lain entah kemana. Padahal kita kuis hanya 30 menit loh. Langsung, Ci. Iya, langsung. Halo. Tapi ini anggotanya belum datang semua. Boleh bantu kontak enggak, teman-teman? Supaya instruksinya enggak salah paham karena setelah ini saya akan tutup meetingnya teman-teman kerja sendiri dan kerjanya bareng jadi kalau ada yang bisa kontak Anang Edward Nata Liman, Raja Matthew Wedi minta bantuan di kontak lagi di kontak sih kalau sampai ternyata beneran sampai kita dokumentasi nggak hadir berarti kita perlu atur lagi nih anggota timnya yang nggak hadir mah nanti ngerjain soal UTS aja. Padau. Cik. Ya. Aku tadi lupa belum pertemuan dua minggu, Cik. Boleh ngisi lagi, Cik. Isi aja yang di CLS. Iya. Yeah. Isi aja. Yang di tapi CLS, aja, kan cik. kehadiran mah dari checklist yang datang Jum. Oh, tapi bisa lupi. di HMD. Hmm? Tapi nggak apa, Gak bisa ngisi lagi, Cik. Oh, ya udah. Ya udah, DHMD-nya ada checklist -nya, kan? Da anak, -anak. Ya. datang semua, ada? Datang terus? Oh, ada sih, Nah, ini Nathanael Liman ada. Coba ya, saya tunggu sebentar supaya instruksinya sekaligus. Jadi, hari ini kita bakal kerjain dalam tim, dan waktunya cuma 30 menit, teman-teman. Soalnya kan kerjanya bareng-bareng. Kita cobain sebelum... Minggu depan teman-teman, uh, UTS, kalau UTS kerjanya sendiri ya, nggak boleh kerjain bareng-bareng. Udah lagi, udah lagi. Jadi tinggal Matthew sama Anang, kalau ada. Matthew dan Anang. ah ini Matthew terakhir Anang Anang bareng sama siapa ya timnya bentar saya coba lihat Anang itu bareng sama dua orang saya Cik atau dua ya Anang bareng sama Michael sama Matthew Michael sama Matthew ya udah ada ya Oke mungkin nanti boleh bantu Anang kita sudah buka dalam doa nah ini sudah datang semua tinggal kurang anang satu lagi kita dokumentasikan dulu pertemuan kita silahkan teman-teman boleh nyalakan kameranya ya udah siap kan semuanya buat quiz 30 menit kita, kita coba ya teman-teman boleh lihat ke kameranya 32 eh okesip Terima kasih teman-teman sudah di screenshot Saya review indikit ya sebelum ke hari ini kita persiapan untuk UTS. Kalau secara jadwal teman-teman UTS IRP itu. Jumat 16 April jam 2 siang. Apakah sudah ngecek ke jadwal, teman-teman? Sudah sih. Sudah ]ci. ya? Jadi sudah. uts nya itu hari Jumat jam 2 siang. Nanti soalnya bakal muncul di sini ya, teman-teman. Di CLS pertemuan 8. Kemudian jawaban teman-teman akan ditulis di sini. Di kehadiran mahasiswa seperti biasa. Nanti ada muncul di pertemuan 8. Sekarang kan belum muncul ya, belum saya munculin. Nanti ada seperti biasa kehadiran mahasiswa. Nah, nanti di bawahnya ada jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Teman-teman tulis jawabannya di situ. Jadi, sebaiknya teman-teman sediakan notepad untuk tulis nomor dokumen. Nanti pas udah mau udah beres, tinggal ke CLS itu copy paste aja. Perhatikan nomor-nomornya, jangan sampai salah ya, teman-teman. Karena saya nggak akan adakan pertemuan tapi langsung ngecek jawaban teman-teman di situ. Atau nanti kita lihat sikon, sikon lah, saya kabarin Kenatan kalau di awal kita perlu dokumentasi untuk kehadiran UTS ya teman-teman. Itu jam 14, mungkin nanti kita ketemu 5 menit atau 10 menit gitu di awal. Nanti saya koordinasi sama Natan. Atau kalau ada link meeting di sini kan nanti teman-teman tahu bahwa jam 2 kita kumpul dulu. Tapi jawabannya akan teman-teman tulis di tempat seperti biasa teman-teman tulis kehadiran. itu Terus, nah ini yang sudah diundi, jadi bakal ada kelompok tuh empat untuk yang hari ini kuis. Kalau UTS nanti teman-teman mengerjakan soal UTS sendiri-sendiri, jawabannya juga sendiri-sendiri. Kalau yang hari ini, teman-teman akan kuis besar, waktunya 30 menit, dikerjakan dalam tim. Nah ini saya akan kelompokkan lagi, jadi dua tim. Ada tim yang jadi tim penjualan, dan ada tim yang jadi tim pembelian. ya Seperti itu Misalnya nanti kelompok 1 ternyata dia tim pembelian Kelompok 2 ini tim penjualan Dan ini ada dalam satu tim Berarti yang melakukan proses pembelian kelompok 1 Yang melakukan penjualan kelompok 2 Seperti itu Jadi harus saling bantu Dalam 30 menit transaksinya bisa selesai Kemudian Ini instruksinya Sambil ingat ingat yang sudah kita lakukan ya Teman-teman login ke webnya, kemudian untuk hari ini tidak perlu membuat barang baru. Jadi yang unit 3 untuk create material itu nggak perlu. Kita akan transaksi mulai dari transaksi pembelian. Nanti silakan Anda yang masuk di tim pembelian berarti membuat purchase order ke vendor. Kemudian nanti terima barang dari vendor dan menerima tagihan. Invoice verification dari vendor itu yang mengerjakan adalah tim pembelian. Terus, untuk kodenya nanti, teman-teman boleh pilih kode vendor siapa yang pasti teman-teman harus tuliskan di laporannya. Nanti ada laporannya. Setelah proses pembelian selesai, Anda harus jual barangnya ke tim penjualan. Ya, jual barangnya. Nah, berarti perusahaan yang jadi vendor yang sudah punya barang akan ngejual ke customer bikin SO kemudian kirim barangnya lalu tagihkan barangnya in billing seperti itu jadi silahkan dibagi tugasnya jualnya ke customer itu yang akan kita kerjakan hari ini apakah teman-teman paham transaksinya yaitu beli, kalau beli pasti kita ke vendor Baltus kalau jual kita pasti ke Rohrer tapi di Sini ada tim yang ngerjain pembelian dan ada tim yang ngerjain penjualan. Itu maksudnya. Nah, soalnya apa? Soalnya ini. Dan belum tahu ya timnya sekarang siapa. Soalnya, ini nanti kita tentukan siapa yang tim pembelian, bagian bikin PO, terima barang, kemudian invoice verification, dan siapa yang jadi tim penjualan untuk eh, bikin SO, Delivery dan billing, ya. Nanti kita akan undi ini. Sebentar, kita akan undi. Siapa yang jadi tim satu, uh, tim pembelian, dan siapa yang tim penjualan? Langkah-langkahnya, teman-teman mengerjakan keseluruhan rangkaian tugas ini, tuh, dalam waktu 30 menit. Mudah-mudahan selesai, ya. Kemudian, silahkan gunakan meeting online sendiri, bebas mau pakai apapun mau pakai Zoom sendiri, mau pakai Google Meet sendiri, atau kalau sama sekali nggak bisa bikin, nanti saya buka pakai yang Classroom, Classroom yang dari fakultas, supaya unlimited juga bisa, nanti kasih tahu aja. Teman-teman harus membuat skenario transaksi. Jadi Anda tuliskan, belanjanya mau ke vendor mana, kodenya berapa, barang yang dibeli ke vendor apa aja, Kemudian nanti pada saat penjualan juga sama, jual barangnya ke siapa, apa yang dijual, itu teman-teman laporkan. Nah, untuk transaksi pembelian dan penjualan, ini harus tiga barang. Jadi nanti di, di PO-nya, kalau saya lihat hasil screenshot-nya, item -nya itu ada tiga. Seperti itu. Kalau bisa sih saya berharap supaya good receipt-nya juga satu, Invoice verification juga satu. Pada saat SO juga sama, satu SO buat tiga barang, seperti itu. Untuk vendornya, kan kita nggak mungkin ya vendornya tiga, vendor itu kan hanya satu, customernya hanya satu. Silahkan pilih salah satu kode dari anggota tim. Misalnya, saya pakai kelompok satu ya, Salim Raja sama Hosea. Yang dipakai itu vendornya Salim, ya, berarti kodenya Salim. Baltus B, strip, nomor loginnya Salim. Berarti nanti di skenario-nya teman-teman tulis bahwa akan melakukan proses pembelian ke vendor dengan kode siapa. Seperti itu. Penjualan juga sama, jual ke satu customer aja teman-teman ceritakan itu jualnya ke siapa dan barangnya apa, berapa banyak yang teman-teman jual. Report lengkap ini nanti di bagian akhir ditutup dengan informasi pembagian tugas. Si A ngerjain apa, si B ngerjain apa. Silahkan bikin uh, pakai slide. Saya pakai Google Slide, sudah saya sediakan tempatnya. Kemudian terakhir, silahkan foto bersama. Artinya itu yang ada di uh, dalam tim itu. Kalau bisa, saya minta supaya ada jamnya ya teman-teman pada saat foto bersama. Jam di komputernya jangan di-hide. Supaya ketahuan Anda selesainya di jam berapa. Mudah-mudahan teng jam. Berarti kalau kita sekarang 12.45 saya tutup ya, meetingnya saya tutup, berarti nanti ketemu 12.45 ditambah 30 menit seperti itu. Itu berarti waktu teman-teman uh, harus selesaikan tugasnya. Kira-kira 30 menit oke okay enggak? Nata Naya Liman, Ketua Kelas, silahkan Oke okay enggak 30 menit atau kurang? Uh, gimana teman-teman? Mau -teman? <laughs> um, 60? Kayaknya... Uh, iya, deh cikinnya tambahin guys. Oke, okay, 60 puluh ya. Tiga puluh menit. Nah, takut 60. apa? Takut <laughs> menitnya. Ini juga kan sih kan kita kerja pompo kan. Takut ada kendala apa? Baiklah, jadi ini waktunya jadi satu jam ya. Berarti nanti kita tentukan jam ini kalau saya berhenti di 12.45 berarti kita selesai uh, tugas itu dikumpulkan 13.45 ya teman-teman. Kita coba selesai atau enggak. Oke, ini udah berubah jadi 60 aja. Cukup 60 ya? Semoga, Ci. Semoga. <laughs> Coba dulu ya. Cukup. Kemudian ini, timnya akan jadi dua. Lokasinya nanti di sini. Nah, lokasi ini sudah ada di, supaya semua bisa mengakses, ini sudah ada di kehadiran teman-teman di CLS. Jadi tinggal klik aja. Ini juga nanti saya akan pasang di CLS supaya teman-teman bisa lihat. Selain slide yang ini, kalau sebelumnya kan saya hanya munculin slide ini ini. Nah materi quiz besar ini juga saya akan taruh di CLS Jadi teman-teman bisa lihat Oke ini report-report yang diminta Bentuknya yang ada di sini itu Google Slide Jadi teman-teman nanti bisa saling bikin slide aja Misalnya mau dibanyakin siapa yang bagi tugas duluan Ya banyakin aja slide-nya nanti tinggal copy paste print screen, print screen taruh situ gitu Seperti itu saya nggak nilai keindahan, tapi saya nilai kelengkapan sih sebetulnya. Tapi kalau nanti ternyata masih ada waktu, terserah kalian mau perindah reportnya, silahkan aja ya. Yang pasti, saya sih sangat minta yang lengkap gitu. Jadi, Anda teh transaksi ke siapa? Barang yang dijual kan dimintanya tiga barang, tiga barang itu apa aja kodenya supaya saya nanti bisa periksa. Oke, okay. terus, nah ini kita akan undi siapa yang jadi tim pembelian dan penjualan. Sekarang ini, saya acak ya, ya, oke. Okay. Eh, ngurut lagi, oke, okay. ini tim pembeliannya ya, teman-teman. Saya undi ya, ini apa dulu sih? Pembelian, pembelian, pembelian. Oh, oke, okay. kelompok dua pembelian ya sekarang berarti setelahnya pasangannya C ya ya betul Pasangan. sekarang penjualan ya Pem, tim 2 pembelian berpasangan dengan <tuk> kelompok 3 penjualan berarti tim dua eh, kelompok dua pembelian kelompok tiga penjualan itu jadi tim satu oke okay, enggak teman-teman oke okay. teman-teman okay, ya udah oke juga oke ya sekarang pembelian tim dua siapa nih antara kelompok satu atau empat pembelian tim dua Oke, okay, kelompok empat ya. Kelompok empat pembeliannya. Jadi, kelompok satu adalah tim penjualannya. Oh, Cik, boleh ya. nanya dulu ya, Cik. Oke. Okay. Ini kan tiga barang ya Cik. Sedangkan kemarin satu mahasiswa itu baru dua barang. Mante hmm. MMB sama BB itu. Jadi, satu barang lagi itu dari mahasiswa lain atau gimana? Enggak, gini Salim. Nanti tim itu kan berarti totalnya sekitar eh, 6 orang ya? Ada yang 5, ada yang enam betul ya? Sambil lihatin nama deh. Satu itu 3 sih. Sambil lihatin nama. Nah ini. Saya ambil contoh berarti yang tim satu Tim satu itu dua dan 3. Ini kan berarti ada 6 mahasiswa ya. Michael, Anna, Matthew, Nathaniel Halim, Edward, sama Ray. Nanti teman-teman putuskan mau belanja ke vendor yang kodenya Anang, berarti pakai vendor Baltus B Strip 01 seperti itu. Barangnya mau punya siapa aja? Oh, mau punyanya Michael, mau punya Nathanael Halim, sama punyanya Ray. Berarti silahkan ditanya Michael mau barang yang apa nih? Mau monitor atau printer? Silahkan. Nathanael Halim mau monitor atau printer? Silahkan salah satu. Atau mau semuanya dari Michael? kemudian ditambah punyanya Edward, boleh aja. Itu yang nentuin tim. Nanti kode-kode barangnya yang teman-teman beli dan teman-teman jual, itu harus ada di report. Tapi kayaknya sih kalau kita belinya printer Michael, printer Nathanael Halim, sama printer Edward, jangan jualnya monitor, karena kita kan jadinya nggak punya stok. Takutnya nggak punya stok, bener nggak? Jadi yang dibeli itulah yang dijual. Jadi harus sama ya Cik antara barang yang dibeli itu sebaiknya sama karena kalau sama stoknya jamin ada iya sih. stoknya jamin ada hmm. kalau teman-teman mau beda ya berarti harus bikin ditulis di skenarionya bahwa kita belinya ini tapi jualnya barang yang lain karena kita masih punya stok ya silahkanlah teman-teman berasumsi sendiri tapi saya sih menyarankan untuk barang yang dibeli sama dengan barang yang dijual aja supaya stoknya yakin pasti ada tapi kalau jumlah, teman-teman mau beli 1.000 piece, mau beli 2.000 piece, dijualnya cuma 10, itu silahkan aja. Boleh. Yang pasti keterangan-keterangan seperti itu ada jelas di reportnya teman-teman. Nah nanti kalau udah beli, tim dua kan pembelian. Jadi yang melakukan pembelian Michael, Anang, sama Matthew. Beli barang. Nanti yang jual, Natanayah Halim, Edward, sama Ray. Gitu. Sampai sini, apakah oke? Salim dan teman-teman semua, oke, jadi berpasangan aja. Itu berpasangan itu. betul. Nanti foto barengnya juga. Kalau yang tim dua dan tim, uh, tim satu ini bakal enam orang, nanti yang tim dua lima orang. Seperti itu, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Nanti kalau pada saat UTS sih teman-teman ngejain sendiri transaksi pembeliannya dan penjualannya teman-teman lakukan semuanya sendiri. Titip ini teman-teman kehadiran mahasiswa kalau sudah selesai semua silakan nih teman-teman NRP nama membiasa ya tulis kelompoknya sama timnya yang tadi sudah diinfo. Tim dua itu pembelian, tim tiga itu penjualan. Untuk tim satu, tim empat itu pembelian. Untuk tim 2, dan tim 1 itu penjualan untuk tim 2, silakan ditulis. Ini link untuk reportingnya, sudah ada Google slide 2, dua, dua buah di situ. Kemudian tulis kesan-pesan pengalaman bekerja dalam tim. Silakan kalau masih ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup. Apakah ada yang mau dikonfirmasi dulu? paling nanti dicaci kalau bingung. Oke, okay. kalau sampai takut bingung, saya bisa dipanggil. Punya nomor WA saya kan, teman-teman. Atau saya nyalain Meet ya, teman-teman. Nyalain Meet kelas. Semuanya tergabung di kelas nggak? Supaya itu saya online terus. Oh, ada sih ada. Hmm. Ini saya bakal nyalain Meetnya. Jadi boleh keluar masuk teman-teman yang butuh saya, saya ada di situ. Sekarang kita 12.51, anggaplah jam 13 lah ya. Berarti teman-teman akan selesai di pukul 14. Nah, tanda selesainya adalah link yang tadi di-share untuk teman-teman masukin Google Slides, saya akan tutup di jam 14 ya. Setujukah teman-teman? Oke, okay, Ci. Oke. Okay. Ini sekarang saya nyala kemit, hanya bagi yang perlu teman-teman boleh masuk. Saya sekarang pindah okay. kemit nyala terus saya tungguin kalau teman-teman sampai ada pertanyaan. Silahkan selamat bekerja dalam tim teman-teman. Terima kasih. Persiapkan diri UTS-nya minggu depan. Teman-teman akan ketemu soal UTS. Kerjakan dengan baik ya. Terima kasih. Oke Cik, terima kasih Cik.